ceramah itu enaknya yang pulang-pulang tuh senyum-senyum gitu loh. Uh. nyalain motor walaupun mogok tetap senyum, senyum. Uh. itu ceramahnya asik kan gitu kan nah, mau judulnya ya mau <laughs> ceramah-ceramah yang kita rindukan itu adalah ceramah yang benar-benar bisa sejuk jadi kita mendengar pun apa apa positif positif energinya tuh tersebar gitu terus di luaran sana kita juga kata Habib Selain punya jamaah, itu banyak juga Mereka juga senangnya yang Santai-santai, jadi kalau Mungkin dengan caranya Habib ini Emang kitanya juga nyaman Jamaah si slankers ini Juga nyaman Santai, tapi uh, Muatannya merasuk Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sidina Muhammadin Wiftahiba birahmatillah Adada maafi almillah Wa ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada Slankers ya, Dimanapun berada di dunia maya maupun dunia nyata Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa Yang punya jamaah luar biasa jadi jamaah pengajian saya itu kalah, kalah jauh. Ya kalah, kalah jauh. Ini suatu kehormatan buat saya didatangi tokoh-tokoh nasional dan internasional. Nah, di Kanada, kiri, dan mudah-mudahan insya Allah menjadi juga tokoh-tokoh interakhirat. Amin. amin Allahumma, amin. Bukan cuma tenar di dunia, tapi juga insya Allah tenar di akhirat dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan. Insya Allah. Nah saya janji sama beliau-beliau nanti hari Jumat. Insya Allah hari Jumat, kajian Jumat malam Sabtu, saya akan menjelaskan ilmu dari slang, ya, ilmu dari slang, tapi Jumat malam Sabtu, sekarang sedikit aja apa namanya, gimana tuh gimana tuh, nah ilmu dari slang gimana, ya, tepatnya yang menyanyikan di sebelah kiri saya, ya yang gitarin di sebelah kanan saya, bersama teman-temannya yang saat ini belum bisa hadir di sini Insya Allah, suatu saat bisa reuni semua di sini, Allah. Ya, insyaallah. Kemudian yang mengubah lagunya di sebelah kanan saya. Uh, judul lagunya Cinta Kita. Ya, ya begini ya, <laughs> Cinta Kita, Cinta Kita. Uh, lirik lagu itu sangat indah, luar biasa. Akan saya jelaskan Jumat malam, Sabtu. Betul. Tapi dari judulnya dulu. Ini versi Habib Novel atau Mas Novel ya, terserah antum mau panggil saya. Saya kan udah ngomong yang manggil Habib, boleh, mas boleh, pak boleh, kalau dia ya Alhamdulillah. Berarti saya. Mudah, mudah. mudah. Ya. Kalau dia ya Alhamdulillah. Karena itu semua sebutan sayang. ya Sebutan sayang, cinta kita. Ini satu judul yang buat saya sangat luar biasa, karena kita diajak untuk mengenal kebesaran cinta. Eh, jangan sampai cinta kita itu rusak. Dan jangan sampai cinta kita itu mus, musnah. Jangan sampai cinta kita sir, sirna. Amin. Karena cinta itu diletakkan di dalam jiwa untuk abadi bersama kita sampai ke surga. Amin. Amin. Insya Allah. Nah saya pengen tanggapan dikit, ini kok bisa ngarang cinta kita ini awalnya itu Pak. Wangsitnya dapat malam hari, siang hari atau jangan-jangan lagi naik motor. gitu? <laughs> uh, awalnya itu bercerita ngobrol ke istri itu. Bukan curhat bukan ya? Ya curhat juga. Oh curhat juga. Masya Allah. <laughs> Jadi apa, karena kita suka berantem bukan gara-gara kita gak cocok tapi karena ada orang ngomongin kita akhirnya. Jadi kita akhirnya apa namanya, curhatnya itu bilang bahwa walaupun orang bicara apapun kita gak boleh. Gak boleh terpengaruh? Gak boleh terpengaruh ya. Jadilah cinta-cinta kita. kita. Ternyata syairnya itu, setelah saya pelajari dan saya rasakan, dan sedikit dengan uh, video klip yang saya otak-atik bersama kawan-kawan dalam hitungan menit, Ya saya tunjukkan kepada beliau-beliau. Ini uh, ternyata juga kaget, wow! Ternyata lagu ini jauh lebih dahsyat dari sebelumnya yang sudah dahsyat, dirasakan ya, lebih uni, universal, universal ya, uh, lebih universal cinta kita. Dan yang dibutuhkan dalam hidup ini cuma satu: cinta. Mangan ramangan sing penting, cinta. Tresno, <laughs> apa artinya kalau makan tanpa nasi? <laughs> <laughs> Betul juga sih, <laughs> ya, makan tanpa nasi ada lontong sih. <laughs> <laughs> ada lontong. Bayangnya ada lontong, ada nasi, kemudian gak ada cinta. Rasanya ham, hambar, hambar. Makan seenak apapun kok gak ada cinta ya, gak, gak enak. Makanya cinta ini suatu yang sangat mahal. Nah, saya ingin dapat nasihat dari beliau-beliau satu persatu, uh, sedikit nasihat buat saya dan teman-teman. Nah, nanti juga saya mau ngasih nasihat, jadi kita juga bertukar nasihat. Watawa oh, okay, iya. Sobil Hak itu memang tugasnya mukmin kan saling mena menasehati. Silahkan, bebas ngobrol apapun. Uangnya nanti bisa jadi juga kok. So. Aman gitu ya. Apa ya? Bebas. Uh. Dari pengalaman hidup itu Insya Allah satu kalimat kita itu terkadang buat kita biasa, tapi didengar orang lain jadi luar biasa. Seperti judul lagu ini yang tadinya sekedar obrolan suami istri, ternyata didengar oleh Mas Novel ini. Bisa tadi saya nonton bareng-bareng kan saya bergetar, dan kalau boleh nangis saya udah nangis tadi. Cuman kan malu ketahuan saya nangis gitu kan, malu. Hati saya betul-betul bergetar muncul rasa aku Indonesia gitu. Ya, aku Indo Indonesia itu terasa betul tadi ya. Ya uh, cerita soal lagu-lagu slang aja ya Bp. Siap. Apa Slang tuh bukan hanya band membuat lagu dan bernyanyi, tapi memang dari awal niat kita adalah untuk bercerita, memberi semangat, uh, mengajak kebaikan, mengajak orang damai. Jadi kita percaya lewat lagu, lewat lirik, lewat nada itu bisa membuat apa perubahan. Masya Allah. Perubahan. Jadi Misi kita Sleng di dalam lagu-lagu dan liriknya memang dari awal kita niatkan untuk itu. Ajir. Jadi jelas ya misinya Sleng adalah menciptakan perdamaian dimanapun. Biar orang bisa hidup damai, senang. Kalau bahasa uh, Jawa nyenang noati ya? Ya. Ya, ya. menyenangkan hati orang menghibur ya. orang sehingga muncul tadi bisa semangat, bisa saling mencintai. Ini dari Mas Bim Bim ya insya Allah. Sekarang kalau dari Ivan. Ivan bener kan? Ivan betul, masya Allah. Asal topinya nggak dibuka aja itu. <laughs> nah, saya pangling karena kalau waktu gitar kan tanpa to, topi, <laughs> topi gitu ya. Begitu waktu topi siapa ini agak agak pangling. Ya senada lah sama yang tadi Mas Bim uh, bilang. Jadi dalam menjalankan uh, slang ini uh, bermusik gitu, kita kita bersama saya Mas Bim, sama Kakak, tahun ini udah 26 tahun puluh 26 tahun hampir 27 tahun malah. Nah, ini kan akan kebersamaan kita mustahil bisa terjadi seerat ini tanpa adanya cinta saling peduli juga. Gitu karena juga kita uh, ya kepedulian kita kita mau melihat ada sesuatu perubahan yang baik untuk minimal untuk Indonesia dan insya Allah bisa membuat perubahan buat dunia juga Amin Insya Allah dan dan kita awali dengan kita coba belajar untuk memperbaiki diri kita masing-masing gitu jadi kan kita Masya juga Allah. punya punya cerita juga waktu uh, era kita dulu sempat kena narkoba itu jadi pelajaran yang luar biasa ya. gitu Iya jadi manusia itu bukan masa lampau ya. manusia bukan juga masa depan manusia itu saat ini saat engkau masih menghembuskan nyawa itulah kamu Betul. Manu manusia Betul. jadi uh, kita saat ini, apa itu? Kalau kita mau belajar dari masalah lampau, ya. kita baik di sini, maka masa depan kita akan indahnya luar luar, luar biasa. Dan saya cukup senang, masya Allah, saya itu hampir hampir nggak pernah jarang sekali nyambut uh, tamu sampai di jalan tadi, kecuali teman saya, ya, kecuali teman. Ya. teman saya. Tadi saya keluar dari rumah, saya sambung di depan, kemudian mobilnya salah jalan pula ya. Lama <laughs> di, luar di luar tadi saya. <laughs> susulin. Ya susulin kan lama di di luar gitu. Teman-teman uh, sampai, siapa bib tamunya? Ya teman saya. Ya tamunya teman, teman saya. Kalau teman saya jemput bandara pun saya sih siap. Syaratnya te teman Kalau bukan teman ya lain cerita ya, lain cerita. Uh, teman kan menyenangkan ya, teman ya. menyenangkan. Nah ini yang di sebelah kiri saya, saya baca komen-komen kalau beliau lagi nyanyi itu katanya, mangap saja nggak keluar suara, orang sudah, oh, masya Allah. Katanya begitu ya, punya apa namanya, daya daya magic. Ya, daya magic dengan dengan bukan cuma suara, penampilannya dirinya. Nah, saya pengen nasihat dari beliau. Uh, gini, Bip. kalau saya lihat Habib novel ini, mengajarkan rasa percaya diri ke murid-muridnya, atau ke adik-adiknya, atau ke jemaahnya, atau ke teman-temannya. Hmm. Karena itu penting. Kayak tadi, contoh kecil yang aku lihat, coba edit secepat mungkin untuk ngasih lihat. Itu kan sebetulnya Habib lagi ngajarin anak-anak ini untuk bisa kasih lihat kemampuan lo gitu. Hmm. Dan itu penting, rasa percaya diri ini balik lagi tentang yang apa uh, Abi bilang kalau aku di atas panggung aku tuh kalau di atas panggung memang macan lah ya tapi di atas panggung aja begitu di bawah saya manusia biasa seperti sama aja tapi kalau di atas panggung aku berusaha untuk percaya diri supaya pesan-pesan kebaikan yang selain bawa itu bisa masuk ke hati tapi kalau kalau kita nyampe ini enggak percaya diri Malu-malu, pesan kan susah nyampe-nya gitu Betul. Tapi kalau saya lihat malam hari ini, Habib ngajarin ke jemaahnya, ke temen-temennya rasa percaya diri. Karena percaya diri itu penting eh, dengan rasa percaya diri, kita bisa jadi apa aja yang kita mau. Tadi Mas juga Allah. Habib juga bilang segala macam skill diajarin. Nah. Karena itu penting begitu Betul. lo keluar ke dunia yang berat sana, kalau kita skillful, kita bisa jadi apa siap hidup ya. siap hidup siap hidup jazakumullah karena tidak nasihatnya alhamdulillah nah ini sudah nasihatnya belum lengkap karena ada beberapa temannya yang ada kepentingan yang belum bisa hadir juga uh, malam hari ini Insya Allah lain waktu saya juga bisa dapat nasihatnya ya nah sahabatku di mana pun untuk berada penasaran nggak Habib Novel menjelaskan ilmu dari seleng rahasia di balik lagu cinta kita rahasia di balik lagu cinta kita penasaran Jumat malam Sabtu yang bisa hadir hadir yang nggak bisa hadir lihat di YouTube yang Jumat gak bisa dilihat di Youtube ya lihat saja rekamannya setelah itu potong-potong videonya share, nah Insyaallah nanti di akhir Desember saya dengar ya, saya dengar di Desember ya, nah tanggal berapa uh, seleng akan buat ulang tahun yang ke 40 ya 40 tahun, 40 tahun seleng di GBK rencananya nah saya harap kawan-kawan ikut meramaikannya nanti, insya Allah saya juga akan hadir insya Allah, nah, insya Allah saya akan hadir dengan satu syarat, dengan satu dengan satu syarat lagu cinta kita harus dinyanyikan. Iya. Ya. Nah, dengan satu syarat. Insya Allah amin, saya akan amin, amin, amin. akan hadir di amin. akhir uh, atau di akhir bulan ya. Desember, tanggalnya Wallahu. Iya ya, Kemudian sebelum sampai di sana katanya mau jalan-jalan keliling Indonesia. Karena memang empat, angka 40 ini angka sakti. Mau cari 40 kota. Saya juga nggak tahu mau kemana saja itu. Ya, ya. ya. Katanya juga mau ke empat negara. Ya pasti serba empat ya. Ya mudah-mudahan manfaat insyaallah. Bismillah, Insyaallah insya man manfaat. Amin. Dan saya tadi ngajak kalau bisa ya ulang tahunnya juga pergi ke Mekah ke Madinah. Kita siap gitu ya. Oh, siap. Katanya siap kalau diajak itu bib seperti ditawari jeruk gitu ya, nola, gitu. enggak nolak Nggak Enggak nolak. Enggak nolak. Insyaallah. Memang angka 4 ang, memang angka 4 ini penuh rahasia. Hanya orang-orang yang paham yang paham. <laughs> ya, yang enggak paham enggak usah, Pak paham, dan hanya yang paham yang paham. yang paham, angka empat ini penurah rahasia dan sesuatu yang indah dibalik angka angka empat, jangan jangan coba dicari tahu nanti saja Jumat malam Sabtu <laughs> ya, cinta kita, kita akan kupas ya bersama ada yang nanya, Habib kenapa kok uh, seleng sampai bisa duduk sama Habib nah saya juga mau nanya ini kira-kira uh, model model Dakwah macam apa ya? Sebetulnya yang digemari sama masyarakat. Masyarakat itu sukanya model dakwah yang bagaimana? Orang duduk ngajar atau yang seperti apa? Itu saya juga penasaran. Itu karena saya kan selalu bela belajar, belajar masing-masing mungkin punya pandangan untuk menutup sesi ini. Ya, silakan yang easy, yang yang yang simple. Hmm. Karena mungkin hidup udah cukup semerawut, gitu. Hmm. Jadi, kalau datang <laughs> untuk duduk mendengarkan. ...iciramah tuh enaknya yang pulang-pulang tuh senyum-senyum gitu loh. Uh. Nyalain motor walaupun mogok tetep senyum. Semangat, karena uh. itu ceramahnya asik kan gitu kan. Ajib. moh mumet judulnya ya. ya moh mumet. <laughs> <laughs> simple. Siap. Aku pengennya dengerin sesuatu yang simple, nasihat yang simple tapi... ...kepikiran terus sampai tidur. Najib. Nah, kan. Siap, Masya Allah. mulai Heran. Uh, Selain baru rilis single, kita bikin lagu buat hadiah ulang tahun NU ke-100. Ya, udah bisa dilihat di YouTube tuh, apa Salah satu penggalan kalimatnya adalah ketika ulama berdiri, itu menyejukkan dunia. Jadi, apa ya? Ceramah-ceramah yang kita rindukan itu adalah ceramah yang benar-benar bisa sejuk. Jadi, kita mendengar pun, apa? Positif, positif energinya itu tersebar, gitu. Ya, Bib. Uh, kita kan anak Benny, Bib. Kita seduka, sukanya sesuatu yang santai-santai, yang yang yang nggak terlalu berat-berat lah. Terus di luaran sana kita juga, kata Habib, selain punya jamaah, itu banyak juga. Mereka juga senangnya yang santai-santai. Jadi kalau mungkin dengan caranya Habib ini emang kitanya juga nyaman, jamaah si Slankers ini juga nyaman. Santai, tapi e, muatannya merasuk. Dan dan setelah dengar itu emang semangat, kitanya jadi semangat. Makasih sahabatku dimanapun antum berada, Slankers dimanapun antum berada. Malam ini resmi saya jadi Slankers. <laughs> nah, resmi ya, karena saya akan mensyarahkan lagunya, betul kan ya? dan sudah bilang insya Allah nanti Desember akan ha? hadir insya Allah e, mudah-mudahan manfaat hidup ini pesan ayah saya almarhum cuma satu, seneng no hatimu jadikan hatimu senang ya dan senangkan orang lain selama itu tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pokoknya pelan-pelan saja berjalan terus tujuannya jelas kok, tujuannya pengen bahagia dunia bahagia, akhirat pesan saya sebagai Wong Solo ojo mumet Ya, jangan pusing bu, ya. Itu lagunya banyak yang tentang jangan pusing itu saya lihat itu. <laughs> saya pelajari ada kan. Cuman insyaallah manfaat. Makasih dan untuk kru yang ada di depan saya yang tidak tersorot kamera ya di depan saya ini di, tidak tampak di layar banyak orang-orang yang bekerja dan berjasa mudah-mudahan semuanya dapat pahala yang besar amin jazakumullah warahmatullahi wow. wabarakatuh